Oke kawan-kawan semuanya, jadi di video kali ini Banyak yang nudo bosannya si Ergo ini air merah-air merah Jadi pada setuju bosannya aku ajak bewan kalau dia kalah Diamondnya hangus, tapi kalau dia menang 70 DMnya bakal aku kirim <San> kita lihat aja kayak mana keseruannya guys langsung aja kita mulai kalian gimana? langsung aja okay. mudah-mudahan mudah-mudahan kita ini menang <laughs> oke okay, kita kasih sama niongkru guys ya kita kasih sama niongkru ajak hewan tengah dulu guys ajak menteng main tengah, main tengah. Oh, bahaya. Bahaya, dia udah open open. Yo man yo kru. Yo man, yo Kabar guys. Oke, okay, main tengah, main tengah. Yo man yo Music. Yo gila. Kabar ya. Kalau ya, pasti ya kalian tonton 60 menit cuy. Menteng enggak? Menteng enggak? Menteng enggak? Yamanion crew. Uh. Yo manion Aduh kocok. Kita deketin aja, ya. guys. Kita deketin aja ya, guys. Ya. Biasanya orang gitu pasti mati panik uh first blood walaupun kita enggak dapat pala tapi enggak apa, apa lah ya yang penting yo mani on crew di tengah main tengah main tengah sini yo yo mani on Oh, yeah. Tuh kan. Kita kasihkan kan skip. Uh! Dia main nongkrong. Mana dia? Aduh. Dia main nongkrong. Kita tunggu, kita tunggu dia ke tengah, kita tunggu. Kita di tengah tengah. Oke, di kiri dah, di ujung sana, kita majuin. Uh, gila, sengit, sengit. Uh, first kali sengit kali, uh. kita ajak main tengah ya. Uh. Uh. Uh. Oke, okay, mau juga dia. Uh. Dia maniokku. pas aku Gak dikasih dapat satu uh. uh. gila Sabar Sabar uh. gila. Gila. gila dikasih dapat naikkan dulu ke atas Yo money oh woo! <laughs> Darah sekarat. Bocor. Uh. <sighs> ah. <laughs> Susah banget, guys gimana Bang itu gampang tinggal nonton 60 menit tanah emosi Bang oke okay. enggak susah cowok aku nggak panik pakai maker nih sulit banget sini-sini uh. Uh. Uh, gila lu sampai sini blood Sabar sabar sabar Luna Bunny okay, guys. Oke kita kasih yang menyungguh guys. Dapat guys ya. Sabar, enjoy. Woo, nyoman nyomper lagi gak sih? Nyoman nyomper lagi gak sih? Uh. Woi, nggak takut? Uh, iya, iya. Mana kamu? Tahu dia guys ya? Ah. Tahu dia cukup sumprit banget guys. Uh. Uh. Ih nggak mati cowok. first blind teori slebo, parah sih parah sih eh muset slebo serai pppppppppt <laughs> gak gitu juga konsepnya sabar Yuk. iya bali ong pro, guys mana dia? uh, uh gila, uh. oke okay, kemarin aja nggak ada. ansut kang buru bang wah parah sih parah sih udah dapet sih dapet sih